Guys, ini adalah perakitan apa namanya? Ini sampan atau kapal? Guys, boot, boot. ini berlokasi di Kuala Mahatu, di penyeberangan. Guys, cukup besar ya. Dan itu pelayangannya, yes. sampan pelayangan Kayak gini rupanya bentuk apanya, ini ada bawahnya ya Dek, hmm? Bot pengangkut buah sawit Di sungai Kuala Mahato Ini lagi proses perakitan itu buah sawit yang telah dilangsir. tuh kapal penyeberangan guys dari Kuala Mahato menuju ke DK lima. Oke, okay guys. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.